Halo guys, assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel 7 Bunda Official, dan di video kali ini, seperti biasa, disini saya akan memberikan tulisan-belisan yang terbaru lagi oke, okay, kita langsung aja simak satu per satu oke okay, lanjut ke versi yang kedua Dakar, ke versi ketiga Oke lanjut ke versi yang ke-6. Oke okay, lanjut ke versi yang ke tujuh Oke okay, lanjut ke versi yang ke delapan 9 Oke lanjut ke wisiden yang okay, ke, berjutan, ke Oke ke versi ke-11 Oke lanjut Oke lanjut ke ke-12 Oke oke lanjut ke bersedia yang ke-13 <usik> oke okay, lanjut ke presiden ke-14 <usik> Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-16. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-17. ke delapan de de de de de <tuk> terakhir itu ke 20 oke okay guys jadi mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya